Halo semuanya, aku Rian, baik lagi channel aku. Oke okay guys, udah lama banget kita gak ngebahas video-video creepy dan penampakan anak kecil yang ketempelan. So, hari ini gue pengen melanjutin buat ngebahas part 2-nya. Dan buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, kalian bisa tonton dulu linknya nya gue taruh di bawah. Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya. Di pohon. So, ada sekelompok bocah yang sering bikin video random di channel YouTube-nya. Video-video mereka tuh memang random banget guys. Kayaknya emang asal upload aja apa yang mereka lakuin. Dan channel Doi ini sama sekali nggak ada hubungannya sama paranormal atau yang serem-serem gitu. Namanya juga anak anak-anak kan? Tapi ada salah satu video Doi yang menurut gua cukup creepy. Dimana suatu hari pas sore-sore mereka tuh lagi asik main di taman. Tiba-tiba di belakang mereka tuh ada sesuatu yang ikut terekam di kamera. Hello, so today we're gonna be doing awesome parkour. Parkour. Parkour. parkour. parkour. Yeah. Yeah. yeah. Yeah. Parkour. Okay, let's get some parkour. Right. Yeah. Oh. <laughs> <laughs> <No>, The <it's> reaction. Already... <laughs> Penampakannya tuh langsung muncul persis pas mereka abis opening videonya. Kayak biasanya ya, ala-ala youtuber pada umumnya. Hi guys, hari ini kita mau asik-asikan dan segala macam tiba-tiba eh, di belakangnya tuh ada kayak bayangan hitam yang kayak ngawasin ke arah mereka. Tapi anehnya bayangan ini tuh warnanya hitam banget dan sama sekali nggak ada detailnya. Padahal jauh di belakang, background aja masih ada warnanya. So, ini menurut gue aneh banget ya. Tapi gue yakin banget sih kayaknya ini bukan editan. Karena lighting dan movement kameranya tuh kayak match banget. Kayak cocok banget sama video yang tadi. Sama sekali nggak ada yang aneh. Sosok yang tadi tuh cuman muncul beberapa detik di awal video. Habis itu, dok itu udah nggak muncul lagi sampai videonya habis. Dan kalian bisa lihat sendiri, ya, bocah-bocah yang tadi itu sama sekali nggak notice sama penampakan yang barusan. Bahkan orang yang pegang kamera ini pun juga nggak notice kalau ada sesuatu yang terekam di kameranya. So, gimana nih menurut kalian? Apakah video yang barusan itu real, settingan, editan, atau jangan-jangan cuman orang biasa aja yang kebetulan lagi berteduh di bawah pohon? Dodi. So video ini nggak jelas sumbernya dari mana dan siapa yang ada di dalam video ini. Di video ini tuh ada dua orang cewek, mungkin kakak adik ya. Mereka lagi asik-asik nyanyi-nyanyi dan loncat-loncat di dalam kamarnya malam-malam. Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang ngintipin mereka dari lubang pintu. So perhatikan video ini baik-baik. Are you sure? I don't think so. Yeah. Oh, uh. I told you ada sosok yang mirip banget sama Mbak Dini yang ngintip ke arah dua cewek ini. Dan cewek yang megang kamera tuh langsung sadar sama penampakan yang barusan. Doi coba buat ngejar tapi sosok itu udah langsung pindah cepet banget ke atas tangga Karena ketakutan mereka berdua langsung lari keluar Dan sosok yang tadi itu langsung terekam ada di lantai dua rumah Dan cuman selang berapa detik aja Sosok yang sama tuh langsung kelihatan jelas di jendela lantai satu Wih ini creepy banget sih menurut gua. Walaupun banyak juga yang meragukan keaslian akan video ini Karena sumbernya yang gak jelas Dan gak sedikit juga yang bilang kalau yang tadi tuh cuman settingan tapi, misalkan video yang tadi itu adalah video settingan, menurut gue nggak gampang loh bikin video kayak yang barusan. Karena timingnya tuh harus pas banget, dan pastinya harus ngelibatin banyak orang yang didandanin pakai kostum yang sama. So, kalau misalkan video ini settingan, menurut gue, gokil ini niat banget ya. Video yang berikutnya ini masih mirip kayak video yang kedua tadi. Jadi ada dua orang gadis kecil yang kayaknya lagi asik-asikan di dalam kamar malam-malam. Mereka berdua tuh asik banget nyanyi-nyanyi di dalam kamar sambil bikin video. Tapi sekali lagi di tengah-tengah video, tiba-tiba ada sesuatu yang aneh yang terekam di kamera. Too late to go back to sleep. To trust my instincts time Pas anak yang pirang tuh lagi asik nyanyi, Tiba-tiba pintu di belakangnya tuh kayak pelan-pelan ngebuka. Tapi si bocah yang rambutnya coklat itu kayaknya sadar ya. Jadi Doi langsung fokus buat ngeliatin ke arah pintu yang ngebuka itu. Sedangkan si bocah yang blondi ini kayaknya nggak sadar sama sekali. Dan Doi malah terus lanjut buat nyanyi. nggak lama kemudian botol air mineral yang ada di atas meja tuh bisa jatuh sendiri guys. Nah di momen ini bocah yang blondi itu baru sadar kalau ada sesuatu yang gak bener. Dan pintu yang tadi tuh kayak tiba-tiba nutup sendiri Padahal di video yang barusan tuh sama sekali gak ada orang lain yang kerekam di kamera Abis itu mereka langsung kabur ketakutan sambil manggil-manggil bapaknya Emang bener ya kata orang tua zaman dulu Kalau udah malam tuh jangan suka berisik di kamar Akibatnya kayak gini nih Ada yang dateng kan Ini. Next, video ini bisa jadi video yang paling creepy yang pernah gue bahas di hampir semua video hormat. So, video ini berasal dari Filipina. Dimana ada seorang bocah yang lagi asik mainin handphone ibunya. Namanya anak kecil main HP, biasanya tuh kan iseng banget. Kayak aplikasinya tuh dinyalain semua, kayak asal pencet aja. Dan biasanya yang paling sering dimainin itu adalah kamera. Jadi doi itu kayak ngerekam-ngerekam sembarangan, pakai kamera selfie handphone mamanya tadi. Nah pas malamnya, pas anak itu udah tidur Mamanya tuh iseng aja gitu kayak ngebukain galeri di handphonenya Dan doi shock banget pas ngeliat video anaknya yang tadi siang itu aneh banget Karena pas anaknya selfie Di sebelahnya itu ada sosok neneknya yang udah meninggal guys Dan penampakannya itu jelas banget So sekarang gue pengen kalian perhatikan video ini baik-baik Karena mamanya penasaran, malam itu doi langsung ngebangunin anaknya. Dia tanya ke anaknya, "Kok bisa bikin video kayak gini?" Terus si anaknya juga bingung karena doi itu nggak tahu. Coba deh sekarang bandingin sosok nenek di video yang tadi dengan foto nenek itu pas dia masih hidup. Penampakannya agak beda ya menurut gua. Karena di video yang tadi itu matanya kayak hitam semua dan kulitnya itu kayak keabu-abuan. Ini Creepy banget sih, sumpah. Gimana ceritanya coba? Penampakannya tuh bisa sejelas itu. Bahkan neneknya tuh bisa sentuhan sama cucunya yang pegang kamera tadi. Seolah kayak nenek ini tuh masih hidup, kayak orang biasa aja gitu. Tapi anak itu emang di videonya kayak beneran gak sadar. Dia tuh kayak gak tahu kalau di sebelahnya ada orang. Setelah kejadian yang tadi heboh, ibunya tuh sempat tanya-tanya ke paranormal, dan doi dikasih tahu sama paranormal yang tadi. Si neneknya itu emang sekarang lagi kesepian karena Doi udah sering dilupain sama anak cucunya dan jarang didoain makanya dia sering mampir ke keluarga anak-anaknya Video terakhir kita kali ini berasal dari rekaman video seorang bocah perempuan yang lagi liburan bareng keluarganya di sebuah hotel di Kanada Doi itu lagi siap-siap mau bikin video unboxing kalung barunya di dalam kamar mandi hotel itu tapi pas dia lagi siap-siap dan set up mau syuting, tiba-tiba ada kejadian aneh yang terekam di videonya. Tanpa alasan yang jelas, pisang satu sisir bisa jatuh sendiri dari atas meja. Terus, pintu kamar mandi itu kayak ada yang ngedorong. Dan terakhir, kalian bisa dengarkan, kan, kran air di wastafel itu bisa ngebuka sendiri sampai full power. Dan suara airnya itu kedengeran jelas di videonya sampai keceng banget. Dan abis kejadian barusan, doa itu sampai bingung dan kalian bisa lihat ekspresinya tuh kayak legit banget. Abis kejadian barusan, doa itu langsung nunjukin videonya ke orang tuanya. Terus mereka juga bingung, kok bisa kejadian kayak video yang barusan? Karena orang tuanya nggak ada jawabannya akhirnya dia share video yang barusan itu ke sosmednya. Dan langsung aja videonya viral. Tapi emang sih, di hotel itu ada loh kejadian yang nggak bisa dijelasin sama akal sehat. Karena kalian tuh nggak pernah tahu dulunya kamar hotel itu pernah terjadi apa di situ. Pembunuhan? Bunuh diri? Atau apa?